Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you, How are you today? Ustazah Fatma, hope you are fine, happy and healthy Semoga anak-anak juga senantiasa bersemangat ya dalam belajar dan juga beribadah Semoga pandemi segera usai kita bisa belajar secara normal kembali di sekolah Insya Allah Nah, kali ini bersama Usaha Fatma kita akan belajar tentang pengembangan diri survival. Nah, anak-anak, survival adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki agar kita dapat bertahan dan juga kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan juga mandiri. Kali ini kita akan belajar mengenal rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Apakah kalian tahu? Nah, rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang memiliki aroma dan rasa yang kuat sehingga rempah-rempah ini memiliki fungsi sebagai tambahan pada produk makanan ataupun produk olahan minuman nah rempah ini biasanya berguna untuk pengawet maupun penambah rasa nah anak-anak sudah tahu belum macam-macam rempah itu ternyata ada banyak loh. apa saja ya Nah, kita sebutkan beberapa macam rempah-rempah Yang pertama ada kunyit, ada jahe, lengkuas, kunci, dan serai Ustazah, apakah hanya itu? Tentu tidak, banyak sekali rempah-rempah yang ada di sekitar kita Nah kali ini usada akan mengajak anak-anak untuk mengenal rempah-rempah yang memiliki khasiat sebagai penghangat tubuh dan juga menambah imun Nah beberapa yang sudah usaha sebutkan tadi bisa menambah imun dan juga menghangatkan tubuh Kita sebutkan satu persatu ya apa saja sih manfaat rempah-rempah ini Yang pertama ada kunyit anak-anak Anak-anak tahu kunyit? Nah, seperti ini ya. Coba setelah ini, anak-anak bisa cek di dapur ayah bunda di rumah dan bisa dicek mana ya yang bernama kunyit itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini adalah kunyit, anak-anak. Kunyit memiliki fungsi atau manfaat sebagai pewarna alami makanan. Ada yang tahu warna apa yang dihasilkan? Betul sekali, warna oranye. Ketika kunyit ini dipotong sama ya, warnanya oranye atau terkadang kalau terkena kunyit, terkena jari atau tangan, maka akan menimbulkan warna kuning maupun oranye di kulit kita. Nah, fungsi yang kedua adalah mengurangi kembung. Jadi ketika anak-anak merasa perut kembung atau masuk angin, bisa loh mengkonsumsi kunyit asam dan makanan yang berasal dari olahan kunyit karena kunyit berhasiat untuk mengurangi kembung. Nah itu adalah kunyit anak-anak. Kita beralih ya ke rempah-rempah selanjutnya, yaitu jahe. Pasti anak-anak tidak asing ya dengan Rempah satu ini yaitu jahe. Tapi sudah pernah belum anak-anak mengenali jahe itu yang mana? Oh sudah usada biasanya bundaku di rumah membuat wedang jahe. Nah itu dalam bentuk wedang. Nah seperti ini adalah gambar atau wujud dari jahe. Seperti ini ya. Jahe ini memiliki khasiat yang juga banyak tidak kalah dari kunyit. Yang pertama. Jahe ini bisa menghangatkan tubuh anak. -anak. Jadi ketika malam hujan-hujan, kalau anak-anak merasa kedinginan atau pada kondisi lain yang menyebabkan tubuh kita dingin, bisa ya dengan membuat wedang jahe. Karena salah satu manfaat dari jahe ini adalah untuk bisa menghangatkan tubuh. Dan yang kedua adalah untuk mencegah mual. Nah, itu tadi ya manfaat dari jahe. Dan, rempah-rempah yang ketiga yang akan Ustazah tunjukkan adalah lengkuas Lengkuas ini biasanya digunakan dalam olahan makanan anak-anak Biasanya ketika ayah bunda di rumah memasak sayur Nah, di dalam sayur itu terkadang ada lengkuas Lengkuas berfungsi untuk menambah aroma dan juga rasa dari makanan Nah, lengkuas ini untuk apa sih Ustazah manfaatnya? Manfaat lengkuas adalah untuk menambah selera makan Jadi anak-anak lebih lahap lagi makannya Nah yang kedua, bisa juga lengkuas ini bermanfaat Untuk menambah sedap makanan ayah bunda di rumah Atau sebagai penyedap alami pada masakan Nah selain kunyit, jahe dan juga lengkuas Anak-anak juga harus tahu rempah yang satu ini, yaitu kunci. Hah, kunci ya, salah? Apakah kunci itu bisa dipakai untuk olahan makanan? Tentu ini berbeda, ya. Ini namanya kunci, atau biasa juga disebut temu kunci. Ini ya, bentuknya atau gambarnya kunci adalah salah satu rempah yang unik, namanya. Namanya seperti alat untuk membuka ya Untuk membuka sesuatu Tetapi ini adalah salah satu rempah-rempah yang bermanfaat Untuk meredakan batuk dan menjaga kesehatan pencernaan Nah itu ya adalah manfaat dari temu kunci Atau yang biasa kita sebut sebagai rempah kunci Dan yang kelima adalah serai Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan yang satu ini. Ketika di rumah bunda memasak soto dan masakan-masakan yang lainnya biasanya ditambahkan serai. Nah serai ini merupakan rumputan yang bisa dipakai bagiannya untuk bisa menyedapkan makanan dan juga menambah aroma makanan. Selain itu, serai juga bisa dipakai untuk olahan lain anak-anak, tidak hanya makanan, tetapi juga bisa digunakan sebagai minyak, e, bahan minyak gosok untuk menambah aromanya maupun sebagai pencegah gigitan nyamuk. Nah itu tadi ya, ada apa saja? Ada kunyit, ada lengkuas, ada apa lagi ya? Ada jahe, ada kunci, dan juga serai. Tentunya masih banyak sekali rempah-rempah yang ada di rumah kalian atau ada di sekitar kita Salah satu yang lainnya ada kayu manis dan mungkin yang lainnya juga ada di rumahnya masing-masing Ada cengkeh, daun salam, dan lain sebagainya Tapi untuk saat ini kita belajar lima itu ya Ada apa tadi? Kunyit Jahe Betul sekali ada serai Lengkuas dan juga temu kunci itu tadi ya, pembelajaran survival kita kali ini. Jadi, anak-anak bisa memanfaatkan bahan alam, yaitu salah satunya rempah-rempah, seperti yang sudah usahanya sebutkan. Untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun minuman itu yang akan bisa kita gunakan untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Semoga anak-anak bisa nanti mempraktekkan itu bersama Ustadzah ya. Insya Allah di next meeting kita akan praktek membuat minuman herbal yang berbahan dasar rempah-rempah. Baik anak-anak itu tadi yang dapat Ustadz Fatma dapat sampaikan. Semoga anak-anak senantiasa sehat selalu bersama ayah bunda di rumah dan semangat hatinya selalu terjaga don't forget to pray on time don't forget to recite the holy quran don't forget to obey your parents study hard and be careful Ustazah Fatma tutup semoga kalian sehat selalu see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh